Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ronald Febriano dari kelas 11 TB2. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua osis SMK NU Marif Kudus tahun 2021-2022 Nah, visi saya adalah membangkitkan serta memajukan organisasi ini dan menjalin hubungan yang baik dengan guru maupun organisasi lain dan misi saya adalah satu memperkuat komunikasi antar anggota dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dua meningkatkan rasa peduli, sopan, dan santun terhadap semua masyarakat sekolah dan yang ketiga adalah menjadikan kritikan sebagai media pendorong untuk melesat ke depan Mari kita bersatu dengan nomor satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Aunnaza saya dari kelas 11 TKJ1 Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua asis masa Bakti 2021 sampai 2022 visi saya adalah menjadikan siswa-siswi SMKN Ma'arif lulus ini menjadi siswa yang berprestasi, aktif, kreatif, bertanggung jawab dan tetap berlandaskan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Untuk misi saya, yang pertama adalah meningkatkan kualitas kerja OSIS, yang kedua memajukan organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, yang ketiga mengadakan kegiatan yang berpotensi meningkatkan kreativitas siswa, yang keempat Menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya. Dan yang kelima, menjadi jembatan bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itulah visi misi dari saya. Semoga jika saya terpilih menjadi Ketua Asis nanti, saya bisa mengemban amanah yang baik ini dengan sangat baik. Untuk itu, saya minta dukungan dari teman-teman semua untuk memilih nomor 2. Karena dengan nomor 2, kita bisa.